aja ya kawan soalnya ini patut banget ini manusia semua loh ini di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman mumpung kita lagi di Jember saya mau ke suatu tempat yang menjadi jantung kotanya Jember uh jadi, apa ini jadi kita mau ke itu ya namanya apa alun-alun Jember Ya, terusan kena, ya. Kena Satu arah, kita bersama si Hasim. Dia ninja, bro. Gak apa-apa, yang penting sama-sama kopling. -sama <lain> Layer terus, yo yo. Gak balas, oh biasa itu. Kalau motor gede, cc malam hari, bro. Ini. Wuh, wow, alun lalu ini bro Wih rame wih Rame sekali ini Ada, oh hari Jumat loh padahal Ada apa ini? Ini angkeringan Ini angkeringan bro Wuh, padat merayap. Rame anjay alun alunnya rame, wah kita masuk. Luntian, sime sime, kok rame sime? Hah, lagi kok rame? Nyapa pie, kok rame? Ya, pie langsung ngeborah gak iso lho rameh gini oh, mau nyerai lah oh, mari balik ke ramen oke jadi guys oke okay. izin aku saya kan pemula jadi saya malu bro ramik gini malu saya Aduh. oh jadi nggak tahu ada acara apa ini hari Jumat loh ini. Wah. Wah kita putar aja ya kawan. Soalnya ini padat banget. Ini manusia semua loh ini di sini. Corona menangis melihat ini. Jadi kita muterin alun-alun aja. Kayaknya ada nggak tahu ada acara apa ya. Mungkin orang Jember bisa kasih tahu Lur. Hari Jumat alun-alun padat. Kalau di Banyuwangi minggu kayaknya gini bu wow. rame banget bukan anak motor kayaknya ini oke okay, nggak hmm. bukan yuk kita cuma muter-muter doang ini di alun-alun oke okay, kawan Oke kawan, jadi ini tadi ya Alun-alunnya Kita nggak bisa jalan-jalan pakai stabilizer Rame Swear rame Oke, kawan. jangan lupa subscribe, dengan like, dan komen ya Bentuk petualangan selanjutnya Di Jember Kita lagi berada di Jember ini, keren pokoknya Sama si hasim, kampret jangan lupa subscribe pokoknya Lur untuk motovlog lainnya keren pokoknya hari Jumat Jember makin rame jadi sekian dari saya jangan lupa Yoko oh lah saya penutupan berapa kali Lur soalnya saya ini lagi konsentrasi di ini konsentrasi di jalan Oke okay lah, pokoknya itu ya, kita jelajah sedikit aja untuk kota Jember. Uh. Ini kotanya, bro, tidak aku tutup dulu. Nanti aja, guys, kita belok kiri. Saya hilang, bro. Lampu merah di sini banyak banget, loh.